Di dalam kitab An-Nawadir, karya Syekh Syihabuddin Al-Qolayyubi, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Wasallam pernah bersabda. Jibril telah mengajarkanku tentang satu obat, yang mana dengan obat itu, aku tidak akan butuh obat lain, dan aku juga tidak butuh dokter. Maka Sayyidina Abu Bakar Asidik, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Afan, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib bertanya. Apakah obat itu wahai Rasulullah? Sesungguhnya kami sangat butuh dengan obat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ambillah air hujan, lalu bacakan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat al falaq surat, surat An-Nas dan ayat kursi, masing-masing sebanyak 70 kali, dan diminum selama 7 hari di waktu pagi dan petang. Dan demi zat yang mengutusku dengan yang benar sebagai seorang nabi, sungguh Jibril telah berkata kepadaku. Sesungguhnya orang yang meminum air ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat semua penyakit dari badannya, dan akan menyembuhkannya dari segala penyakit. Dan barang siapa yang memberi minum air tersebut untuk istrinya, dan tidur bersamanya, maka istrinya akan hamil dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Air tersebut juga dapat menyembuhkan penyakit mata, menghilangkan sihir, menghilangkan dahak, menghilangkan penyakit di dada, sakit gigi, gangguan pencernaan, sembelit dan kencing yang tidak lancar. Tidak perlu juga untuk melakukan bekam dan masih banyak faedah-faedah lain dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. walahu alam. Cara mengamalkannya Ambil air hujan yang kira-kira cukup untuk diminum sampai 7 hari, kemudian bacakan surat Al-Fatihah 70 kali, surat Al-Ikhlas 70 kali, surat Al-Falak 70 kali, surat An-Nas 70 kali, dan ayat Kursi 70 kali. Minum diawali dengan membaca bismillah dan sholawat kepada Rasulullah, kemudian setelah selesai minum, dilanjutkan dengan membaca doa yang telah saya tulis di dalam deskripsi video ini. Artinya, Ya Allah, Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah rasa sakit ini, sembuhkanlah penyakitku, engkau yang maha menyembuhkan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit lagi. Untuk diperhatikan, pada saat menada air hujan, usahakan air hujannya langsung masuk ke dalam wadah yang telah disiapkan tanpa terkena benda yang lain. Misalnya, tidak boleh menada air hujan yang jatuh dari genteng atau talang air. Semoga bermanfaat, dan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.